Baiklah para sahabat, seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Bunda akan menyuguhkan kabar-kabar spesial, apalagi di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita mulai dengan vitamin bahagia yang diunggah oleh Ayah Kejora persahabat vitamin yang sangat sungguh membahagiakan sekali kita semuanya. Bunda lesti terpantau lagi. Main skuter bareng Rizky Bilar di Swiss Wow, happy sekali ya Apalagi saat Bunda Lesti memanggil Kalimat atau kata Bapak Terharu bahagia sekali ya mendengarnya kita selalu bangga dibuat Leslar. Semoga mereka selalu sehat di sana, selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat dipastikan. Tentunya kita akan selalu mendapatkan kejutan karena idola kesayangan kita selalu, setiap hari menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk semuanya pecinta Leslar, pastinya. Dan di postingan ini pun persahabat terlihat Papa Bilar sepertinya lagi melakukan pemotretan, ya. Wow, terlihat sekali ya Papa Bilar Antusias Dengan pemandangan di sekitar Begitu indahnya. Masya Allah Happy sekali ya untuk Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun, Ayah Kejora Menuliskan sebuah kalimat Nu penting mah sing sehat Kata Ayah tuh ya Yang penting mah sehat semuanya Lesti dan Papa Rizky Bilar Banyak juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan Dari sahabat Leslar Yakni dari akun Hakan Yati mengatakan di kolom komentar, "Masya Allah, dedek kesayangan tuh banyak sekali yang sayang kepada Bunda Lesti dan Papa Bilar. Bangga sekali menjadi bagian Leslar Lovers, Masya Allah." Kemudian para sahabat disimbang juga nih di postingan Papa Bilar semalam mengunggah foto romantis bersama Rizky Bilar Papa Bilar memberikan setangkai bunga untuk sang kejorah Masya Allah, merbiasa. ini romantis banget ya tetapi di keromantisan ini ada kegesrekan kelucuan yang selalu diperlihatkan oleh Papa Bilar kali ini pose Bilarina semakin aktif terlihat ya Papa Bilar Masya Allah dengan tingkah lucunya Membuat kita ketawa ngakak bahagia hingga juga dibanjiri komentar di postingan ini Salah satunya, persahabat Ada tanggapan komentar dari Juragan99 yang ikut menanggapi di postingan ini Juragan99 mengatakan, kok sekarang jadi gini ya? Apa gara-gara rambutnya dipotong model ala-ala Korea? Aduh, emang sini bikin ngakak banget ya? lakukan kegesrekan yang sangat lucu membuat kita bahagia sekali Masya Allah dan selanjutnya persahabat disimak juga di unggahan Karangga Syahid 8 jam yang lalu saat liburan di Bandung persahabat perhatikan mereka tidak hanya liburan saja mereka juga tetap konsisten melakukan pekerjaan bikin Vlog persahabat ya? ini luar biasa, dukung terus untuk tim Lasar Entertainment, semoga selalu menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia dan vitamin-vitamin bahagia lewat channel Youtube Lasar Entertainment dan Youtube-nya Rizky pilar dukung support yang terbaik dan berikutnya ada info juga dari Papa Bilar semalam ada giveaway time bagi-bagi 15 tiket Formula E tanggal 4 Juni 2022 kategori Grandstand Syaratnya persahabat yang pertama kalian harus memfollow Instagram MS glow Glowforman yang kedua komen di kolom komentar postingan MS Giveaway 15 tiket Formula E alasan kenapa mau nonton Formula E dan tag tiga orang teman kalian pemenang akan diumumkan besok dan tiket bisa diambil di J99 Tower Pancoran ini info ya Giveaway time. Bagi-bagi 15 tiket Formula E tanggal 4 Juni 2022 kategori stand Ini dari MS Gloverman yang diinfokan oleh Papa Bilar Kemudian persahabat disimbang juga di unggahan Leslar Sik Yang memposting foto cute Lesti dan Rizky Bilar Wow, terlihat memang persahabat Leslar kali ini seperti anak sekolahan ya Apalagi Papa Bilar dan Bunda Lesti Stylistnya luar biasa, selalu couple setiap harinya Dan terlihat Bunda Lesti ini membawakan tas kecilnya Papa Bilar Wow, mandiri sekali idola kesayangan kita Memang liburan kali ini mereka tidak membawa asisten bersahabat ya Dan terlihat mandiri sekali dari idola kesayangan kita Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan salah satunya dari akun My Instagram mengatakan Masya Allah, BTW ini mereka lagi study tour ya Itu bus sekolah dah nungguin tuh di parkiran bus Wow, terlihat persahabat ya bus sudah parkir Sepertinya memang Leslar mau study tour ya di Swiss Doakan yang terbaik saja apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Kemudian persahabat kita mampir ke akun TikToknya Papa Bilar Papa Bilar kemarin mengunggah sebuah postingan Video Bunda Lesti Kejora yang lagi dijailin ya Dengan emot yang sangat lucu Belum satu hari, persahabat, video ini sudah ditonton 2 jutaan Wow, 2 juta kali ditonton Ini luar biasa, idola kesayangan kita, masya Allah Pokoknya bangga mengidolakan Lesti dan Bilar Selanjutnya, persahabat, ini bikin kaget semuanya Kak Fraulila, persahabat, mengunggah sebuah postingan kalimat fansnya dede kalau demanding aku malah gak upload sama sekali loh kurang-kurangin ngatur-ngatur orang ya tuh persahabat yuk sama untuk fans fansnya leslar kita dijaga yuk jangan sampai ngatur-ngatur orang-orang yang di sekitarnya Buda Lesti Kejora kita harus menjadi fans yang baik harus jadi fans yang cerdas yuk